<tuk> nice, menang lagi kan? Oke. Okay. Oke, okay, naik lagi naik terus guys ya, oke, okay. norongkat rungkat klub ya guys ya, oke okay. masih naik terus, wuih mantap guys, menang kita kan, wuih mantap guys, menang lagi kita, Uih, menang lagi bro. Hmm? Kita pasang di turun terus, ya guys. Ya. kita masih menang terus, ya guys. Ya. Kita jurus alin di turun terus, ya. kita jurus alin ya guys Baya ya Repa Gunawan udah bisa belum sih ini udah bisa belum sih belum ya Hai, eh, eh, kita masih eh, eh, eh, ya sekarang udah naik naik lagi nih guys kayaknya kita bakal tembus ke eh, ya. 100 gitu guys ya. Wah, enggak tempuh 100 aja. guys, Ya, Kita lanjut lagi diturun guys ya. baru hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. baru lagi kita ganti tema lagi ya guys biar nafas